Peta zaman Nabi Muhammad Wasallam niku sing dicatat ahli tarah. Terus kanjeng Nabi hijrah niku bareng tiang pitung pulau. Terus kanjeng Nabi awal nyuruh tiang hijrah teng medinah nu tiang bitung pulau. E, sebagian pun tengenya khabasah, tengenya Ethiopia, sing dipimpin kalian Ja'far bin Abi Thalib, terus adi ibu nsi Terus sahabat wong hijrah teng Habasyah, terus kemudian hijrah pertama teng medinah niku sekitar tak yang bertanggung pulau semacam-macam malah hasil Nabi yang mendina ke mulia karena regane orang mulia itu sudah di sunnah munafek karena ini sampai melarat itu tidak munafek, mereka tidak dibodohnya tapi kalau mulia itu jadi pejabat, jadi kaya gede itu tidak munafek ya saketun sakit itu, karena itu sunnah tua itu tidak munafek terus itu regane melarat itu tidak, tapi ketemu orang jujur regane juga enak tapi ketemu wong nawa munafik mana orang kiai gede, orang tokoh gede kok kau steril saking pecundang pecundang buatkan sakit. orang rasulullah itu tiang paling disenangi allah, linggu buatkan terbebas saking tiang apa munafik. terus tiang munafik niku gak sakit taubat gak wanton hukumnya. kalau terang nasi toksi tokin karena kita sering nyebut kata munafik tapi tidak paham munafik tuh level-levelan ada level paling ekstrim. jadi ku singvinar Niku senganti ora iman mbek Allah dan Rasul. jadi pura-pura iman tapi hakikate ra iman niku seng disebut innal munafiquna nafuf fid darqil aswali nabaw inannar. Ana munafik ku ya iman tenan mbek Allah mbek Rasul, ya iman percaya anak kiai iki wong apik, ulama iki wong apik. Tapi mbedani urusan duit, terus ngakali sidik-sidik, proposal. Iku ra munafik kelas berat. Ijing ben tetep nang seng Sing tukang-tukang napa mbedani ya digisap sidik-sidik tapi tetep napa Nggih sawaraku. Kebodho niku ana loro, tenan. Bodho ni sing rugekno, bodho ni rondo tenan. Lah sing rondo tenan itu malamin ahli napa jannah. E kanjine Nabi bolak-balik dibodho ni sohabat Kuwi rada punya banyak cerita sohabat sing bodho Nabi, tapi mergo sen. Nu Aiman itu sohabat paling lucu, senengane mabuk. Mabuk yo ya mabuk, mabuk tenan yo. Tapi buatan pengedar ganja, buatan nomo mabuk mawon, mboten Eh uh, dia itu tiap mabuk gitu, di di zir ini jarang diungkapkan para kiai makanya saya jelaskan saya baca kitab ini di sarahnya ikhya dan dibenarkan oleh beberapa riwayat ahli hadis namanya Nuaiman. aiman sohabat paling lucu paling nyenonona Nabi jeningnya nu aiman ayo pegawai ane kuang kan di ampe ame pengang sang gerejeng otai asahan ni mu lerieng gihwontan kelilingan untuk berdagangi doa mau nabi kita itu pengen sepan teri teri sering diteri nabi kan lomoters manu aeman ayo mangan batireku lo mangan bareng bareng mangan ya rasulullah jangan permangan kita si bayari lu, itu gak hadiah gak gak kuboh tenung jangan sih mangan mosok tokoh bayari mosok rakyat bayari tokoh, ini terang terang lu kacau kan akhirnya nabi ngutus bayari itu berkali kali jadi kalau jarang marung berukin merkur apa nanti woi kan bayari kulo Datin pun kelo berhitung loh, datin wah, niwak repot toh, kanjaranong mara kalo arek pun, isko nanik tapi mari suarko, nanik kelo petah wah, mulani mara ino boh, suarko, datin roko tapi suarko akhirat, bos konton perka, senang mah bu. niki berita gembira, Hadis ini berita gembira, kalian nih wong alim, wong alim biasa kanjaranong fasek, kalian mabir zaman Nabi Sugeng, ada na wong mabuk, ngefleng, nanti rasadar, dijilid 60 kali terus ala ro'il imam, Nabi pernah 40 kali sehingga ulama itu khilaf kalau orang mabuk ingin tobat itu dicambuk berapa kali ada bilang 40, 60 karena Nabi ketika menjilid nu'aiman itu, sekitar itu ini mengatakan terus nah, tapi ini yang perlu diingat, ini hadis di Bukhari ketika sohabat menghujat iman, aku ikut raisin dari Nabi, aku ikut Nabi Senengane Nabi ku guyan mbek kowe kok ora mau mabuk. Terus dilaknati sahabat dimaki-maki. Tapi Nabi ngendikane latal anuhu fa innahu yuhibbu wa hawar rasulullah. Ke jogemen laknati noai mandek seneng Allah lan rasul. Sehingga dalam Shahihul Bari di kitab sarahnya kitab Bukhari Fatul Bari mengatakan laisa min syartil mahabbah tidak termasuk syarat mahabbah orang terbebas dari semua dosa. Buktinya Nuhaiman yang mabuk di depan Nabi dan Nabi tahu kesalahannya Nuhaiman. Nuhaiman masih disifati yuhibbu waha warasulah, eleng-eleng, wong wong sih berlebihan mentastid. Banyak orang nakal yang masih mencintai Allah dan rasul. Wong rasulat jajan, kan kon milah ngobong gerejo bek masjid, milah ngobong gerejo. Faham ya? Wong tukang zino, kon nyucup kiai bek kon nyucob Germane, milah nyucup kiai. Dia ini cak denuranin di sini bener. Diseng salah. Lho logikane nek nafsu kan ngene, aku atok nyucuk germo sing untungno aku iso kiai iku penghalang. Tapi manusia itu kalah dengan nuraninya. Wong kang Zino iku nyucuk kiai, gak gelem nyucuk germo. Upama nek nuruti nafsu kan, nyucuk germo ae sing untungno kiai iku problem. Lha Makanya Anda harus yakin nurani itu tidak bisa dimatikan. Balil insanu ala nafsihi basirah. Bono amane nek ra percaya kok ka kok kuburan fatwa ini mang enggak lazim di dunia wong saleh-saleh sing ngertahu ngaji enggak lazim tapi antar ulama ini lazim nek nah, dunia wong saleh enggak tahu ngaji enggak tahu mutolaahure repot nah. wong kudu setaril sono Allah kudu ratau tau dosa muni seneng kok melanggar seneng apan yo ya, seneng ora usah syarat ngupen seneng kok calak seneng ayo lah koyo rohen seneng ayo lah mergo wong ayo layak disenengi lah Allah ora layak disenengi sing seneng yo sapa bahwa itu paling angel ning di dunia ulama. Ya sudah begitu. Allah itu ngendikane sa Ibnu Hajar al-Asqalani tidak termasuk syarat mahabbah orang harus terbebas semua dosa. Buktinya Nuaiman Masruroh dan Rasulullah tahu. Kalau Rasulullah tidak tahu mungkin orang bisa mentakwil mergo Rasulullah tidak enggak tahu. Sehingga beliau mensifati yuhibbuhu hawa Rasulullah tapi Rasulullah tuh tahu kelakuannya Nuaiman tuh sering bodoh ni berkali-kali. Bodoh ni Nabi. Tapi Nabi, -nabi ya mau menggu. Nah, termasuk yang lucunya Nabi terus nyifati lagi Fa'inna huyu kibuwha rasulah Terus Nabi Aku itu orang tahu, bisa disenang wong orang Kaya nu'aiman menyenang dengan aku wong wong mabuk agak sopan Jadi, nak ini nabi ya vulgar Maksudnya lah kalau aku ini nu'aiman iku Aku gak cerita tentang nu'aiman itu gak ada Saya karena di kepentingan jenengan dan Nanti sampai merapati sholai oleh sendirian Itu di kitab-kitab di sara, -sara itu Noeman eman kurang ngajari kok ku gak mari nganti saose Nabi wangsul tengono Allah taala sampai inta ila maula. Jadi sing paling parah era sidina Utsman. jadi Noeman eman saking kurang ngajari. Niku wonten tiang wuto pucek, wong wuto tenan, wuto loro-lorone wuto. Wong wuto pas itikaf ning masjid kudu dunguyoh ya, ya tenan. Masjid rian agak ana kerami ke Kau no ta ila te vo enang gur nguyoh akus ti tok no ko mechet neng go ne fado fado iyo semacam karangan no mrigi no kona kona perkapulan neng mrigi no karangan Bareng tikadeng no nu ayemanu malas ti parak no mimbar yes iki us neng jo fo mechet pon nguyoh neng ge neng ge mon nguyoh tof tikadeng nguyoh pareng nguyoh ti penguok iso kapat na de ne wah Aku nak ketemu Wong Sing bodoni aku la Adribana, nah, mesti tak jual atau si tak pukuli. Terus nanti berang-berang dino, boleh nu eman, ratau kasih loh, deh nek pijak. Lu ngonoiku kurang ajarin nu eman. Pas dina Utsman Sidinmanu Khalifah Amirul Mukminin, Khalifah Khalifatnas. Pas Amirul Mukmininiku itikaf. Yum Utsman si terkenal Usman bin Affan. U malah sih, u tau di gadeng mana. Kue jek kebengan rosing, bawang ini kue nguyah neng nimbar. Yo, di itu tuh no Osman. Akhirnya Osman nganggut tongkat nganti kesempur Usman Akhirnya sok majud geger, Amirul Mukminin jodrok. Onom Amirul Mukminin dipentung. Tapi yaiku mau. Barang ngerti kelakuan itu kono aiman itu menahan diri merga tahu disifati sifatnya Allah yukibuwa wa Rasulullah Tapi kau coba balik ini loh Ini aku mau cerita, jadi tidak gampang Tapi aku harus tenang kelakuan orang khusuk-khusuk sengsok sok khusuk Kadang uang khusuk ke mandi Aku naik mandi ke pinggirin itu jadi gede mapan. Umar Umar kaya Fasik yo berarti dia menganggap fasilitas agama Bagaimana? Bagaimana dengan iman, alami, bodoni nabi, nabi, nabi Pokoknya butuhnya seneng nabi Dan Nyatanya kalau dia fasik betul, kenapa tidak mabuk sama perempuan, sama gengerah? Tidaknya so? tidak rawar nabi, ngeluh. tapi tidak rawar Tapi tidak rawar nabi, akhirnya kombinasi yang mabuk, awar nabi Raya, <laughs> <laughs> raya, <laughs> raya Dia mengadepi yang fasik Jenis nabi Kalau fasik betul, ngapain mabuk depan nabi? Kan biasa main perempuan atau apa, tidak dia Tidak rawar nabi, tapi tidak rawar nabi, tapi tidak rawar nabi Iku paling angel ya melainkan uangku joso ngukumi. Nabi ku seneng Nama Nabi sebagai imam Ya dia